Simak update harga cabai merah besar di wilayah Indonesia, pada Rabu, 31 Agustus 2022. Update harga cabai merah besar di Indonesia mencapai Rp59.500 per kilo. Harga cabai-cabai merah besar tersebut relatif turun dari harga kemarin yang rata-rata mencapai Rp60.000. Dari patokan update harga cabai nasional, Provinsi Aceh memiliki harga jual cabai termahal yaitu Rp95.000. Sementara Provinsi Sulawesi tengah menjual harga paling rendah dari patokan harga nasional yaitu Rp30.667. Sekian harga cabai untuk tanggal 1 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.